aku blud tapi kau tidak gak tau Lu, aku gak terima mas mas gegeran gegeran maksudmu gitu ya emang bener-bener adilin bareng aku taruh cek nomor aku lagi aku bener dong mas Tonggonik berpekan tonggonik ngaleh ngaleh minggat kah masyarakat nomor biru cakiku. Kingen Kak Dewi ngamen tahun puluh. tahun ya Dua Tonggo teparuki omayus kita gitu. api kah Do sukses. Sawah, tegal, tanduran e ini yo kita wakai api, awa edw gitu. Kok sorong dua pok pok bi? Kau pengen iemon? Bi, bi. Hasil awa edw ngamen aman. E Kue -e. dilumpuk, nedatil loru, ditukoknya lemah. Nah, ben podo tangga nih? Yo ya, podo tangga nih, tapi gua nih awa edw wong loru. Nah, yo kwe ya bener, bener. Jadi kok di tandur cah loro tukoknya lemah ditandur Sukses dibagi wong Loro. ro, dibagi wong Loro, ro. Iya, wes mulai ya, Ra Bopo adil. Iya, nah kan aku kan nengge negi kan langsung lewes tuh, weh Iya, jadi aku kudu juyuk so milih kayak Dewey. Iya, aku milih Duer, Duer wey adalah tinggi, hmm. tinggi mesti AC lewok. Oke, ngeri yo ya, Kak Bopo, tapi Kak Duyuen hmm. ya, sarate mo, sarate. Biaya lagi ya, gue milih senggi, senggalek. Awe Dewey, tandur, dua lemah, Yow. tanduri, hmm. Hmm. terus gue milih sing sore pasing dhuwur. Aku tetep milih sing dhuwur. Tenan? Yo. Yo gak popo, aku tak sing kalah. Yo. Salam Dill. Oke. Okay. Saya ngalah ya? Yo. Sawah tak garap rap rap rap, rap. atak etan dur dur dur dur, atak pacul cul cul cul, Telong sasi panen. Dill ya? Dill. Tak tani til. Aku entok telone, kowe entok wite. Ora ora ora. Gak adil. Piye to? terus ngerti yeah, aku pilih pengisar tenang ya Yo, oke okay, deal. deal sawah tak garap rap rap rap tak tandur dur dur dur tak pacul cul cul cul terlalu sasi sih panen deal deal ya deal, deal. tak tanduri pari aku entok parine, kowe ini kue yang untuk huh? gak gak gak gak gak adil aku yang ada adil karena aku sing tua pengen, yang ya, ingin entok asli ya tapi untuk Gamen, nene. No... Iya. Yeah. Aku senget web to. Aku udah jadi milih ngisor, yo bisa milih dur. Wes, aku ngalah nengi. Yo, yo wes, dili ya. Dil. Sawah tak garap prap prap prap, tak tandur dur dur dur, tak paco cocol col col. Telongsasi panen nih. Dili ya, dil, dil. Tak tandur jagung. Huh? Aku entok jagungnya, kowe entok empoe. Ge, gak adil wis ora tau adil ki gitu. piye to? Aku keliru. dua gak oleh, ngisor gak oleh, tengah gak oleh. Ngene. Ya opo neh? Aku milih telu-telune. Ngisor yo, ya, dua ya, yo, tengah yo yo. Ya, -ya. wis. Deal. Sebagai yang muda, aku mengalah kepadamu, Kakanda. Okay. Oke. Deal. Deal. Ya. Deal. Sawah tak tandur dor dor dor. Tak mancul cel cel cel. Pak rabuk bok bok bok. Tiga bulan panen, ya. panen nen nen nen gokoyi di kowe di tak tanduri rawe. hah hmm? jadi ga gak tau nih, gue kerokan gak wes gak adil. Lebih awet awal wes, be planning ngapi tapi wek gak tau adek. aku lho, lo, kat mau wes ngalah kan. Gue gue panten terus, otai ala. Aku wes ngalah terus, ngalokoi. Gue tuh wek lo, gara gue wekin cek nom. tapi gue ija.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 di rojaikiko itu adek, ini pinggir tuh. Aku ngandani Kok mas mas Mas mas Mas masak, mas Mas masak, mas Mas Balik apa tuh? saya ini kepala desa, kepala desa. Geger turut jalan. Ini yang ini mau ngilok, Pak. Aku lu ngalah terus. Ngocok, Pak. Dua Pak. nih, tongkol separuh lo, Woong kok iso. Iki ngono jane enek hey. huh? <coughs> persoalan apa? perkataan apa? Percawetan apa? Heh. Iki persoalan. Awakmu tak rungokne saka adoh kok geger padu. Apa ora mengganggu dengan lingkungan? ini loh Pak. Kuwi lho, Pak, semare iki. Lho, ora kok sing mare iki iki masalah apa? Kalau ada masalah, iyolah kita pecahkan bersama-sama. diselesaikan secara musyawarah. iki lho Pak, tuwek tapi gak ngajeni sing nom, Pak. Lho, diomong ngengkel. Eh, apa eh, eh, kata? Mas. Wes, Pak. Iki lho ngengkel kata eh, eh, eh. Pak. Takile ngalah, Pak. Mas mas, mas, mas, mas, mas. Ngalah terus, Pak. Ngene lho, Pak. Aja goce aku, Pak. Wes, Pak, ojo goce aku, Pak. Enak goce. Nih, nih, nih. Sik, sik. Ki aku sebagai lurah ya paling tidak akan memutuskan masalah ini.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 Ngamen cah loros, ke tangga hmm. dewin, di lurus, pengen kayak tangga tangga nih, Indu Sawah. Awak Ediwin di ngamen ditanggung oleh Tigo. Tunggu loh, mohon maaf. akhirnya lemah, buat tanduri, tak tanduri. yo saya deal, deal, deal. Seng tuh, hmm. e hmm. e eh ya loh, eseng dua, ya tinggi, tinggi hasilnya banyak. He -he. saya kasih, eh oke, lihat gak dua, tiga, loh, Pak. Lah lo kok ngalah kan? terus lho Pak. Lah salah mon berarti. <laughs> salah. kamu salah, Salah piye to Pak? Yo karepku yo pengene yo padha-padha penake. Oh bagi hasil. Bagi hasil. Lah kene nanduri telo lah kene entuke eh, kayu kene untuk telo yo kene ra hmm. entuk apa-apa to. Berarti ya? kamu salah berarti. Lah <laughs> mbok tanduri telo dek yo gak bagian. Saiki ngene Pak. Kono sing salah, yo aku ngaku salah. Ya yeah, iya. Yeah. Lebar kuwi jaluk neh, aku njaluk sing ngisor, hey. aku sing hey. Yo Ya wis totake, aku sing kalah, aku kurang apa? Nah, sing salah sapa saiki, Pak? Lah <laughs> berarti kowe mon sing salah. Lah kowe kuwi sanu lho. Salah piye to, Pak? No. Banduri kok milih ngisor, kowe milih dur, wong e ya wis manut lho. Aku iki wis bener-bener milih ngisor. Karo kono ditanduri beda neh, Pak. Apa? Ditanduri pari, kono leh pari aku leh damen. Berarti nek ngono kowe sing salah, Mas. Ora, ngin loh Pak. Iki jenenge ngewangi sapa? Lah kuwi ngewangi sing kekek dhuwit. Ya ngene iki, tapi terus neh. Eh, ngene iki. Ate kabeh. Iki nek gak gak rampung-rampung kuwi. Saiki iki ya. Sing duwit lemah sapa? Ngacung. Ya ampun. Eh, pelan-pelan. Sing nandur iya iya, ini yang dia ini Kau pengen kayu bermalam, misalnya kau ngacung-ngacung, kau ngalih-ngalih. Saya dulu lemah, sih, Bang Loro Iki. Saya nandur di Bang Loro, loro Iki. Monolog. Oh oh oh, oh, oh, oh, oh. Oh, iya, iya, iya, paham, paham, paham. Masih neng neng, masih neng. Wait Saya gini tak putus sih. Ikinak, berkorok Iki. Naik barang bukti nih, kayaknya. Aku gak bisa putus sih. Saya gini, aku dudono noh, lemahin neng di. Yes, gini pak, tak duduk iya. Iya, ya. Iya, iya. Sagi tenan. Sagi pak. Ya. Eke. Kita yeah. tenan Sagi. Ya tenan, tunggu nih, besok anu tunggu. Dan. Tapi, Anu. Sagi tenan. Sagi tenan. Sagi. Sugi pak. Yo yo. Tante ini ngek ini. Tapi tenan. Sugi tenan. Ya tenan. Suisuis so tak tahu nih loh, kau. Yo karena su. Ngek ini loh, pak. Ngek ini loh. Iya. Di petus sih. Ngek ini. Cita lagi ngek ini. Ricky, aku uang loro. Jadi, kan? jadi gini, Pak. Aku kira mau hak mah uang loro. Gini, quest nabung, quest yeah. pensiun ngamen. Yeah. Tapi gila, gila mah. Nol mah, bro. Gak mau, Pak. mau lah, lagi mau. Gua mau nih, aku mau. Umpamanya <laughs> tinggal gelet loh Wong Tembang Umpamanya tidak patuh loh Usahamah rung enak, lemah rung enak Manda aja Umpamanya kalau tidak patuh <laughs> Hahaha Aku sebagai lurah isin Loh, Loh, Mon Lebak Pak Lurah ini jangan hantar, Pak Lurah Hantar Hantar nih, Dih Dih, ya pak lurah. Pak lur. Lurah, Kepala Desa Kepala Desa Lurah apa? Loh, Loh Loh, Loh, Loh, Loh Loh, Loh, Hah?